Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Ada dua kelemahan wanita yang paling mendasar Telah dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW Riwayat hadisnya sahih Yaitu telah diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Sayyidina Abdullah bin Umar Redaksi hadisnya bisa kita baca Kita pelajari bersama-sama kita lihat di dalam layar kaca video An Abdillah ibn Umar Telah diruaihkan dari Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Semoga meridui Allah oleh Allah anhumah kepada Abdullah bin Umar Yaitu Abdullah anaknya Umar bin Khattab Sehingga disebut Anhumah Bukan Anhu عنه, tapi Anhumah Qala telah berkata oleh Abdullah bin Umar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyar nisa tasoddaqna wa akthibna al istighfar ya ma'asyar nisa wahai segenap para wanita nah ini inilah sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai segenap para wanita tasoddaqna bersedekahlah oleh kalian. Wa aktsirnal dan perbanyak oleh kalian al-istighfara pada istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi para wanita hendaklah memperbanyak sedekah dan juga memperbanyak membaca istighfar. Mengapa begitu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ra'aytu kunna aktsaru ahli an Fa innika ana sesungguhnya aku Rohai tu kunayaitu telah melihat oleh aku kunak pada kalian wahai para wanita, aqta roahlin nari yaitu sebanyak banyaknya penduni neraka. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat para wanita itu sebagai yang terbanyak penduduk neraka, penghuni neraka. Fakalat imroh atun jazlatun. Lalu bertanyalah oleh seorang wanita min dari mereka para wanita dan Zalatun yang terdas, yang tertik. Apa pertanyaannya? وَمَالَنَا يَا رُسُولَ اللَّهُ أَغْثَرُ عَلِ النَّارِ dan mengapa bagi kami, wahai Rasulullah اللَّهُ أَغْثَرُ عَلِ yaitu sebanyak-banyaknya penghuni neraka. Mengapa kaum kami, para wanita ini, sebagai yang terbanyak menghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla? قَالَا oh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab tukfirna lakna yang pertama tukfirna lakna memperbanyak oleh kalian al alakna pada laknat dan ini sebab yang terbanyak wanita masuk neraka yang pertama karena para wanita itu banyak melaknat banyak mencaci maki banyak menghujin ya menghuncing menghuncing orang lain menghuncing suaminya menghuncing siapapun banyak cocot kalau orang Jawa Timur mengatakan cocotnya itu loh Masya Allah Cocot itu bahasa Inggris ya Jadi karena wanita itu banyak cocot, banyak cincong Yang kedua Dan mengkufuri oleh kalian al-asyirah pada pemberian Jadi para wanita itu rata-rata mengingkari pemberian suami Terutama tatkala wanita itu sedang marah, sedang emosi, sedang cemburu Hampir seluruh kebaikan suami itu hilang seketika Kapan lo mas Memperhatikan saya selama ini Lo hanya memperhatikan diri lo sendiri Waduh ya, Tapi insyaallah mudah-mudahan istri kita tidak seperti itu ya Amin Allahumma amin Wama ra'itu minna kisoti aklin wa dinin Aghleba lubin minkunna Nah ini kelemahan wanita ini Wama ra'itu dan tidaklah melihat oleh aku kata Rasulullah dari orang-orang yang memiliki kelemahan, kekurangan akal Kekurangan atau kelemahan akal wadinin Dan yang kedua memiliki kerung kekurangan agama Jadi wanita itu memiliki dua kelemahan Karena memiliki dua kekurangan Yaitu yang pertama wanita itu memiliki kekurangan akal Akalnya kurang, ya kurang Karena wanita selalu menggunakan perasaannya Mengapa wanita sering menggunakan perasaannya? ia ya, jawabnya karena memang akal wanita itu kurang menurut Rasulullah SAW Lemah di akal Wadinin dan juga lemah agamanya Dua kelemahan wanita yang pertama lemah akalnya Yang kedua karena lemah agamanya gelaba yang bisa mengalahkan Lidhi bagi orang yang memiliki keterampilan, kecerdasan Memiliki akal, lubun, lubuk hati yang paling dalam jadi aku belum pernah melihat orang yang lemah akal, lemah agamanya, kurang akal, kurang agamanya, yang mampu mengalahkan orang yang paling kuat, yang paling cerdik, nah daripada kalian, wahai para wanita. Wanita itu hebat. Sehebat-hebatnya lelaki itu, sehebat-hebatnya lelaki, itu pasti dibuat bertekuk lutut di hadapan wanita. Mengapa begitu? ialah terutama kalau melakukan hubungan suami istri, kalau lututnya tidak ditekuk, ya maka sulitlah. Maka, ini juga filosofi kehidupan. Ternyata, sehebat-hebatnya laki-laki itu suka bertekuk lutut di hadapan istrinya. Wah, begitu! Oles berkata oleh wanita itu, 'Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa Akli, wa apa itu kekurangan akal dan juga kekurangan agama, kekurangan akal dan kekurangan agamanya.' Oles bersabda oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Amma nuqsanul akri, ada bermula kekurangan akalnya wanita, kelemahan akalnya wanita. Fasyahadatum ru'julin. Yaitu persaksian dua orang wanita. Ta'adilu ru'julin yaitu sebanding persaksiannya satu laki-laki. Jadi satu laki-laki itu berbanding persaksiannya dua wanita. Ini, kalau persaksian di luar nikah dan di luar pertuduhan zina, kalau masalah persaksian nikah, walaupun wanita itu satu kampung sekalipun, ya, sekalipun satu kampung, satu RT, satu RT, satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten, bahkan satu provinsi, satu Indonesia, menjadi saksi pernikahan tetap tidak sah, tidak sah, semuanya yang menjadi saksi para wanita, enggak sah. Walaupun untuk banyaknya satu Indonesia, inilah kekurangan akalnya wanita. Maka, bagi seorang laki-laki, harus memahami kelemahan dan kekurangan akalnya wanita. Akli, maka, bermula ini, nukson akli yaitu kekurangan akalnya para wanita. layali dan wanita itu berdiam diri beberapa malam. Matusoli dia tidak sholat. Watuf dirud dan juga berbuka puasa fi'rmadzona di, di bulan Ramadhan. Mengapa? Karena dalam keadaan haid atau nifas jadi tidak bisa salat dan tidak puasa. Fa hadza nuksul dini maka bermula ini adalah kekurangan agamanya. Akhraju Muslim nomor hadis 79. Wallahu taala alamu